Tidak seperti singa atau harimau yang berburu dengan kelompok, macan tutul lebih suka berkeliaran di sekitar wilayahnya sendiri dan menunggu mangsa di malam hari. Ketangkasan, keterampilan macan tutul tidak dapat dibandingkan dengan spesies liar lainnya. Mereka dengan cepat menghabisi mangsanya dan kemudian diam-diam memakannya. Dengan cakar kuat seperti pisau, dia akan menyerang mangsa dari atas pohon atau mengejarnya dan kemudian dibunuh dengan cara merobek tenggorokan mangsanya. eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya sebuah video menegangkan beredar di dunia maya yang memperlihatkan seekor macan tutul menyerang seorang pesepeda di jalan raya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 Konflik macan tutul manusia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan beberapa contoh kucing besar itu yang menyerang manusia menjadi berita. Menyusutnya populasi mangsa dan hilangnya habitat telah menyebabkan macan tutul tersesat ke permukiman manusia dan menimbulkan konflik. Pada umumnya macan tutul menghindari manusia. Namun macan yang kurang sehat, kelaparan atau terluka sehingga tidak dapat berburu mangsa yang biasa dapat memangsa manusia. Bacaan tutul atau biasa kita sebut cita cenderung menjadi salah satu spesies kucing besar yang sangat dikenal di antara satwa liar lainnya bacan tutul berukuran besar dengan panjang tubuh antara 1 sampai 2 meter spesies ini pada umumnya memiliki bulu berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna hitam bintik hitam di kepalanya berukuran lebih kecil macan tutul betina serupa dan berukuran lebih kecil dari jantan karena cat kulit khusus mereka mereka dikenal di hutan dan savana Afrika berbeda dengan cita, singa, bahkan harimau. Semua macan tutul sama meskipun rasio kontras penampilan macan tutul berbeda. Misalnya macan tutul savana memiliki bulu kuning atau oranye dan macan tutul yang hidup di gurun memiliki mantel ringan. Macan tutul yang hidup dalam kondisi dingin yang ekstrim memiliki rambut kelabu panjang dan macan tutul hutan tropis memiliki bulu keemasan. Bulu yang menutupi macan tutul dapat menjadi bulat atau bentuk persegi yang sangat membantu untuk berkamuflase dengan lingkungan, maka macan tutul akan menjadi kurang terlihat dan tidak disadari oleh mangsa. Macan tutul mungkin sering terlihat berada pada cabang-cabang pohon yang tinggi di mana mereka menyeret mangsanya dan memakannya. Jika macan tutul berhasil menangkap dan menghabisi mangsa buruannya, ia akan mencoba untuk menyeret bangkai mangsanya ke sebuah pohon dan makan di sana secara diam-diam untuk menghindar agar mangsanya tidak diketahui dan direbut predator lainnya seperti singa atau hyena. Daerah sebaran macan tutul adalah di benua Asia dan Afrika. Spesies ini sempat dianggap memiliki lebih dari 30 subspesies yang ditemukan di segala macam habitat. Namun sekarang direduksi menjadi hanya sembilan setelah dilakukan pengujian. Macan tutul dianggap salah satu dari 10 hewan paling terancam punah di dunia.